Yo what up geng, balik lagi di channel gue Detective Slot Si penyelidik Slot gas hari ini. Oke, okay, ini gua main di modal 178.000 ya. Di betting 8.000 dan spin turbo 10 kali 10 kali dan langsung saja kita gas ya. Oke. Okay ini buat kalian lagi nontonin thank you uh, uh, thank you sudah klik video ini ya jangan lupa dibantu like dan komen share sebanyak-banyaknya share ke teman-teman sekiranya manis geng ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya karena gue sering bagi-bagi konten sering bagi-bagi pola gacur buat kalian semua ya karena gue seingin itu gacur bareng kalian semua ya oke okay. oke okay, ini langsung kita ke pola selanjutnya mantap dikasih gelasnya coy. tapi cuma segitu ya, nggak dipesan lagi. Oke oke ayo dong, ayo dong hai dong. ini ini gue selalu ini gue nggak pernah berhenti berharap setiap kali main gue selalu berharap mendapat skater guys ya. karena skater itu grat, kalau udah dapat skater gratis itu ya hitungannya udah profit ya. ayo ya. dong dong. ini banyak kali nyantol ini sketernya tapi nggak konek konek sketernya. Oke, kita lanjut ke pola lanjut ke spin coba 10 kali ya. Jepret kali enam nyantol dong. Waduh di skip. Waduh. Oh ya gua mau siapa-siapa dulu nih penonton sejati gue nih. Ya. Penonton sejati, gua penonton terbaik gue nih. Kalian semua lagi nonton apa kabarnya nih? Gua doain kalian semua sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya di mana pun kalian berada ya. Oke. Okay. Udah, udah didoain ya langsung join lah ya join oh iya buat kali sebelah itu tanya tanya pemain di mana gue main di situs retro 777 juga guys ya situs paling gacor dan terpercaya ya ini situs paling the best ya paling paling top one ini di list gue jadi buat kalian semua yang mau join Silahkan langsung join karena gue juga selalu gacor di sini ya ya gue udah sering buktiin ke kalian yang buat yang kalian sebelumnya udah pernah pernah request di modal modal kecil modal modal kecil udah gue buktiin dua gue buktiin juga gila dikasih skayter empat beneran coy Ya, harapan gua selalu terkabul ya dengan pola-pola gacor ya pola-pola anti rungkat ya. selalu gua bawain langsung dikasih jackpot sketsernya kayak gini ya anjir-anjir ini deh buktinya ya jadi langsung saja buat kalian semua lagi nonton langsung ke TKP retro 777 guys ya jangan buang waktu kalian di situ situ selain guys ya ini udah udah jelas-jelas banget ini buat kalian semua semuanya ya Oke okay oke mantep dikasih batu kuningnya kelas ya dong waduh cantolin waduh enggak dikonek enggak dikonekin lagi jepret kayu Aduh baru cuma kali itu tapi tampilnya kecil memang ini kakek kontol ya tiba tambah besar gak boleh dikaliin Maria, Ayo dong Ayo dong ini kendala gua sebenarnya tambah doang nih ya kalau perkaliannya banyak tapi tambahnya cuma segitu ya omong kosong guys ya bullshit ya Ayo jebret kali 10, centolin. Aduh, gede skip lagi! Anjir, anjir, kaki kuntul! Ayo, minimal skechers 1 lah. Oke, mantap ditambah spin kita, cok! Oke, mantap ditambah spin kita, ya! Ditambah 5 spin gratis lagi, gila! Gila, gila, gila! Ini skechers, ya, memang! Ayo dong, cantolin, jebret! Percain dong lagi Aduh cuman 2000 ribu coy Cuman 2000 Nya apa ini ya Nya ini ya Aduh Ayo dong kek Ayo dong kek ya, sebelum gue tampol Oke ya Oke ini tampilnya, ya Oke diangkat Oke gila pecahnya coy Ini cincinnya pecah 9 tuh Ya gila gila gila Pecahin lagi Oke lah ya Gila gila 37 Waduh waduh Gila langsung Cerk dalam Langsung senpasyona Di dalam pada ribu Wuh gila gila gila ya, ini ya langsung kambek kita coy. kayak gini loh dari tadi kayak anjir, ajar jepretkan lagi oke gila coy. pecahannya mantap nih kasih lagi jam pasirnya jam pasir jam pasir oke mantep dikasih bonus lagi batu merah jepretkan lagi gila kali dua kali enam cah lagi Coy, coy, cewo pecahannya gila biasa. langsung coy. di dalam gini saya bakso udah satu juta seratus gila gila gila gila ini cuma Kedik mata cok, ya. Ini tuh hanya cuma kedik langsung dikasih cuma cuman satu juta sekian anjir lah. Cuma di mana cuy ya? Cuma di mana? Cuma di retro lah ya. Retro tujuh gila gila gila. Wah gila gila ini gila ini banget ini gila banget anjir lah. Ya gitu boda seratus ribu tambah satu juta sekian. Wah gila sih memang ya. Ini jepol lagi. Wah gila dikasih lagi tujuh ratus tujuh belas ribu anjir lah anjir lah ya ya ini gua udah gak bisa ngomong apa-apa lagi guys ya ini kalian nilai sendiri kalian yang lihat, kalian sendiri yang gila ya anjir anjir anjir ya wah wah wah 2 juta cowok ini tambah 2 juta gila dimana, Cuman di dimana ya cuman di retro 777 ya tuh dikasih lagi 179 ribu anjir ya. ini udah ini mah udah ngunjak banget ini anjir ya ini udah ngunjak banget ini wah gila gila gila boleh lebih nggak, boleh lebih enggak <gih> ya gila-gila kalau mau loncat jangan tanggung-tanggung gitu kalau bisa 150 50 juta anjir serat 100.000 100 ribu 50 juta ya gila banget ya Nah itu wah itu parah sih ya kalau tumbus ben kalau beneran tumbuh 50 juta sih waduh beli motor gua satu anjir Tapi, ya ya udah udah dikasih jackpot kayak gini ya ini kakek lemah-lemah nam Nampol -nam, nam -nam, kita bukan kita yang nampol kakeknya ya oke lah ayo kuningnya oke mantap dikasih kuningnya Wah ini sih, wah ini sih ya ya udahlah ya, ini tinggal, tinggal gali-gali sedikit aja lah ya. Siapa tahu bisa lebih, lebih dikit lagi, bisa tunggu 3 juta ya lumayan ya. Wah sketchernya satu lagi. Tadi sketsernya satu lagi coy, Dan ternyata nyantol jadi sini, anjir. Oke. Okay. Wah gila gila gue sampai shaking hebat ya. Gua sampai gemetaran dan terkejut banget gua dikasih kaki ini begitu sama segini ya. Oke okay lah ya, thank you banget buat kalian semua yang nonton gua ngoceh takut disedot coy ya. Gua mendoakan semoga rezeki besar selalu mendampingi kalian semua. Sekian olahan TKP hari ini gua geng ya. Adios.